Nurma Dewi Dia ya, Selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKB Nurma Dewi ini menjelaskan dan menegaskan kembali Bahwa yang akan menjawab itu adalah barang bukti dan saksi-saksi ini mengenai permasalahan KDRT Lesti kejora. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan oleh pecinta Lesti Fati Di situ dikatakan jadi, fakta itu adalah barang bukti dan saksi-saksi, bukan dongeng dari Kang Ceplos dan persahabat ya. Yang akan menjawab semuanya itu adalah barang bukti dan saksi-saksi. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di postingan ini. Dari akun Rohita Irawan94 mengatakan Ingat kata Mbak Najwa Sihab Kita harus tetap lebih percaya korban Dan aku selalu percaya Lesti Dan kita lihat juga persahabatnya tanggapan lain Dari akun Sukini BPP Underscore mengatakan Sejak awal peristiwa ini mencuat ke publik Saya selalu berada di samping korban Dan lebih percaya dengan korban Banyak yang mendukung Bunda Lesti Kejora Persahabatnya dan tentunya kita selalu menunggu kabar mengenai permasalahan ini. Semoga ada titik terang dan semoga ada jawaban yang benar dari kedua belah pihak. Berikutnya juga, persahabat, ya kita lihat di unggahan Ati Ratu Kodong. 7 jam yang lalu memposting foto momen kebersamaan bersama Lesti dan Franz Dangdut Akademi pertama. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Ati, persahabat ya. Disitu dikatakan ada yang rindu semangat kejora. Wow, Ati kodong, persahabat ya, memberikan semangat untuk Bunda Lesti kejora. Semoga, persahabat ya, banyak orang-orang tulus yang mensupport dan mendoakan buat Bunda Lesti kejora. Kita yakin bahwa Lesti adalah orang yang luar biasa banyak di luar sana orang-orang yang mendoakan dengan tulus untuk Lesti Kejora selanjutnya kita simak juga di IGS nya IGSnya A.B.Nimulyana Sofian satu jam yang lalu mengunggah video lagi berada di dekat Ka'bah Masya Allah suasana yang bikin adem suasana yang sangat indah bersahabat ya untuk kita lihat Mudah-mudahan Bunda Lesi menemukan jawaban yang tentunya benar Keputusan yang diambil pun itu keputusan yang terbaik Kita lihat juga bersama ya di slide berikutnya Postingan AAB ini bersama calon pendamping Wow, ini belum sah ya Karena belum ijab kabul, Baru lamaran aja AAB ini ya. Doakan yang terbaik Mudah-mudahan lancar sampai hari aab ini semoga tentunya A.B. Ini juga selalu menjadi kakak yang selalu mensupport, selalu mendukung dan selalu menjadi penyemangat untuk Sang Adik Bunda Lesti Kejora. Amin. Dan selanjutnya perlu ya ada info penting untuk warga Konoha semuanya. Jangan lupa dukung Bunda Lesti Kejora di ajang Indonesian Dangdut World 2022. Voting Bunda Lesti video dangdut terpopuler sekali seumur hidup. Gampang banget caranya, ketik IDA spasi J9, kirim ke 97288. Kita lihat juga persabat ya, jangan lupa untuk dukung Bunda Lesti sebagai penyanyi dangdut terpopuler. Ini gampang banget nih caranya, ketik IDA spasi B6, kirim ke 97288. Dan jangan lupa juga... Dukung lagu dangdut terpopuler sekali seumur hidup, ketik ida spasi H9, kirim ke 97288. Jangan lupa voting, Indonesian Dangdut Award masih berjalan. Ayo kalian voting di semua aplikasi dan kirim SMS sebanyak mungkin. Ayo kita bangkit bersama dukung Bunda Lesti Kejora Kita pasti juara semangat untuk semuanya. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.